Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah server yang menggunakan bahasa Ras sebagai bahasa pemprogramannya lalu server tersebut juga menggunakan google pubsub sebagai salah satu fiturnya sebagai awalan saya akan jelaskan sekilas terkait google pubsub Google Pubshab adalah sistem messaging yang terjadi di server Utamanya server miliknya Google Cloud Platform Jadi dengan Pubshab antar service bisa saling komunikasi Untuk sistem mekanismenya sendiri Di sini Pubshab terbagi menjadi dua pihak Pertama pihak publisher yang akan mengirimkan pesan Kedua, adalah pihak subscriber yang nantinya akan memonitor suatu topik apakah ada pesan yang sedang dikirim. Konsep ini bisa dianalogikan dengan YouTube, ya. Jadi, topik itu adalah channel YouTube-nya, publisher itu adalah pemiliknya yang bisa melakukan posting video. Lalu, untuk subscriber itu sama, yaitu subscriber dari suatu channel. Nah, seperti itu, berikutnya saya akan coba jelaskan diagram flowchart dari aplikasi yang akan kita buat. Pertama, di sini ada publisher, nantinya publisher akan mengirimkan pesan ke topik. Biasanya yang jadi publisher ini adalah server lain yang memiliki kebutuhan dengan aplikasi ini. Namun, untuk contoh kali ini... Publisher akan di trigger secara manual. Lalu setelah pesan terkirim ke topik, maka subscription akan memonitor pesan tersebut, lalu meneruskannya ke aplikasi. Nah, untuk aplikasinya ini saya akan gunakan Google Cloud Run. Dan dari subscription ke aplikasi, ini untuk pengiriman pesannya menggunakan protokol HTTP atau lebih spesifiknya menggunakan REST API. Lalu saya juga tidak ingin server ini dapat diakses oleh sembarang orang. Jadi di sini saya gunakan service account. Di sini saya namanya dengan run invoker. Jadi fungsi service account ini nanti untuk mengenali... Siapa yang melakukan request ke aplikasi. Service account ini akan terbinding ke subscription dan juga ke mail sender. Sehingga subscription bisa memberikan identitas pesan bahwa ini sebagai run invoker. Di sisi mail sender, dia juga bisa mengenali kalau pesan itu dari run invoker. Sekarang marilah kita praktek. Pertama, buka dulu Google Cloud Console-nya. Alamatnya console.cloud.google.com. Lalu pilih project. Nah, di sini saya mau buat project baru. Maka klik new project disitu ada project name. Namai dengan nama project-nya. Nah, misalnya wuspos lalu project id nya juga disesuaikan setelah itu klik create Oke kita tunggu sampai tanda checklist ada di notifikasi nah setelah itu klik select project untuk mengaktifkan project nya Berikutnya saya akan buat topik pada Pabshop. Untuk melakukannya kita cari dulu Popsub-nya di menu search seperti ini. Lalu pilih Pabshop yang berada di kategori products. Oke, nah di sini. Appsat masih terdisable ya untuk project ini. Kita tunggu sampai proses enabling selesai. Nah, setelah selesai akan tampil halaman ini. Di sini kita bisa create topic. Nah, untuk topik id kita bisa isikan dengan email sender. Lalu untuk default subscription, ini saya buang dulu, kita akan bikin secara manual. Untuk encryption kita pakai Google Manage saja, setelah semua selesai, klik Create Topic. sampai sini kita sudah berhasil membuat topik agar progresnya jelas, ini saya ganti warnanya dengan warna biru nah, jadi yang nantinya berwarna biru itu berarti sudah kita lakukan setelah topik berhasil dibuat, kita bisa membuat subscription yang akan mensubscribe ke topik email sender di sini kita sudah masuk ke menu detail dari topik email sender. Lalu di bagian bawah ini ada konfigurasi. Kita pilih yang subscription. Lalu klik create subscription. Nah, kita sekarang ada di halaman create subscription. Untuk subscription ID itu isikan bebas ya. Misalnya subscription 1 gitu lalu ini di bawah ada delivery type nah nanti kita akan pilih push ya fungsinya adalah ketika nanti subscription menerima pesan maka dia akan nge-push ke url tapi ini akan kita lakukan nanti setelah servernya siap digunakan sementara kita pilih pull dulu lalu untuk selanjutnya message retention dan lain sebagainya biarkan default dan untuk acknowledge ini kita ganti dengan 60 jadi acknowledge ini fungsinya sebagai batasan waktu uh, acknowledge atau konfirmasi apakah pesan diterima atau ditolak Itu waktunya tadi 10 detik ini saya ganti dengan 60 detik karena nanti takutnya ketika antrian email yang perlu dikirim banyak si server tidak bisa memberi acknowledge dalam waktu sepuluh detik. Maka ini saya kasih spare waktu satu menit. Lalu untuk konfigurasi bawahnya biarkan default. Kita ke paling bawah. Di sini ada tombol create. Sekarang, untuk subscription ini sudah berhasil kita buat, ya. Dan secara otomatis juga, karena kita tadi membuatnya di halaman topik mail sender. Nah, secara otomatis ini sudah terhubung. Langkah selanjutnya adalah kita buat server mail sendernya. Kita tentukan dulu folder projectnya. Ini, misalnya, saya taruh di sini. Nah, lalu di dalamnya ini, saya buat folder baru, uspost server. Di dalam project server, kita akan buat. Project Rush baru nah, untuk membuatnya kita pakai terminal ya Di sini kita arahkan dulu direktorinya ke direktori ini whisper server lalu berikan perintah cargo new email sender jadi cargo new itu adalah untuk membuat Project Rush baru, Email center ini adalah nama projectnya Oke, tekan Enter. Di sini secara otomatis kita sudah dibuatkan Boilerplate dari aplikasi rush Di sini ada Main RS sebagai entry point. Lalu di sini ada Cargo tombol yang nantinya akan mendefinisikan aplikasi kita. Kita lanjutkan untuk membuat kodenya. Nah, kita balik lagi ke terminal. Lalu arahkan ke project saat ini email sender. Lalu buka VS Code di direktori ini. Oke, di sini saya sudah bisa untuk meng terminalnya. Untuk yang pertama kita butuh TOKYO TOKYO ini berfungsi agar aplikasi kita bisa berjalan secara asinkronus Untuk fiturnya kita pilih full karena nanti akan dipakai untuk uapnya. Sedangkan UAP itu adalah http server yang akan menghandle request dari klien Selanjutnya kita butuh serde. Serde ini fungsinya untuk melakukan deserialisasi. sini saya ambil shared json, karena nanti kita butuh untuk memparsing json ke objek rush. Terakhir kita juga butuh base64 untuk mendekode pesan dari subscription. Agar lebih jelas di sini saya coba tunjukkan payload dari subscription ketika akan mengirimkan ke server. Nah, di sini ada message ya. Di sini formatnya JSON ya. Jadi itulah fungsi dari serde. Nanti pesan JSON ini akan dikonversi ke ras agar bisa dibaca. Di sini jika kalian lihat properti data nilainya di-encode menjadi base64. Nah, tadi kita juga sudah mendefinisikan base64 sebagai dependensi, fungsinya nanti untuk mengembalikan nilai dari data ke string aslinya setelah semua dependensi didefinisikan, kita masuk ke main rs sini saya akan buat modul baru, jadi di kita beri kode mod, spasi modulnya nah, ini Pub sub jangan lupa titik koma lalu kita buat folder baru folder modulnya nah, seperti ini di dalam folder ini kita buat file mod rs Oke, mod rs itu berfungsi sebagai indeks dari modulnya sekarang untuk aplikasi sudah terpecah jadi dua. Nanti main ini sebagai entry point untuk menginisialisasi. Lalu modul Pubsub ini fungsinya khusus bertugas menangani request Pubsub. Sekarang kita akan buat kodenya yang ada di Pubsub terlebih dahulu. Baik, di sini saya mengimport Realize dari serde. Nah, di sini saya masukkan ke struct pubsub message dan juga pubsub data. Di sini saya buat dua struct karena saya mengikuti dari payload yang dikirimkan dari pubsub. Jadi di sini kan ada dua objek ya. Yang pertama objek utama, yang kedua objek yang ada di property message. Untuk itu di sini juga saya membuat pubsub data sebagai objek utama. Di dalamnya ada message. Nah, message itu tipe datanya adalah pubsub message yaitu objek lagi. Di dalam objek tersebut ada data yang tipenya string. Oke, kita lanjutkan dulu kodenya. Ya, di sini saya buat fungsi handle pubsub Nah, ini untuk menghandle ketika ada request yang masuk untuk inputnya di sini saya pakai tipe pubsubdata data jadi ekspektasinya inputan adalah data yang sudah diserialis ke objek di bawahnya ini saya ngambil nilai dari data yang ada di sini lalu saya masukkan ke variabel data nah ini tibas ras boleh ya untuk mendefinisikan nama variabel yang sama tapi konsekuensinya nanti variabel yang lama ini tidak akan bisa diakses setelah baris 14 jadi ketika mengakses data maka yang diakses ya yang bertipe string ini oke lanjut ke baris 16 ini ada decode data ini saya memanggil fungsi decode dari base64. Sebagai inputannya di sini saya pakai data as str. Kenapa pakai as str? Karena base64 decode ini membutuhkan string literal sedangkan data di sini adalah string objek Jadi perlu di-convert dulu. Setelah itu masuk ke variabel decode data lanjut ke baris 17 Di sini saya mencek ya apakah hasil dari decode itu berhasil atau error nah kenapa bisa error karena bisa jadi string yang masuk itu meskipun berformat base64 tapi bukan base64 yang valid nanti ketika testing saya akan tunjukkan ya jika error maka saya akan keluarkan nilai data ini apa adanya tanpa harus di convert ke string aslinya. Lalu ketika berhasil, nah ini maka keluar array of byte ya atau unsigned integer 8 bit. Nah, nilai ini belum bisa dibaca oleh manusia ya. Karena ini adalah kumpulan dari angka-angka saja. Agar kita bisa membaca, kita buat string baru yang diambil dari hasil decode tadi. Di sini juga ada dua kondisi, bisa oke okay, bisa error. Nah, kalau error ya sama kita kembalikan data padanya, kalau oke okay, kita kembalikan hasil dari konversi. Nah, semua hasil ini nanti masuk ke variabel message. Setelah itu masuk ke baris 24. Nah, kita akan print message-nya ke konsol lalu di sini sebagai kembalian dari fungsi ini saya tuliskan string kosong jadi nanti ketika ada request masuk keluarannya itu tidak ada pesan apa-apa hanya pesan status http 200 ok kita lanjut ke file main Di sini saya ambil handle pubsub yang tadi sudah dibuat di modul pubsub lalu saya juga ambil filter dari modul web nah ini filter nanti digunakan untuk memfilter request lalu di bawah ini saya buat satu filter yang akan memfilter request agar hanya menerima metode pos nah, ini metode dari http lalu di sini saya ambil body lalu dikonversi menggunakan converter json hasilnya ini saya map ke fungsi tadi nah ini ras itu secara otomatis akan mengkonversi json itu mengikuti dari tipe data input dari fungsi yang di mapping Tadi kan fungsinya menerima inputan pop data. Nah, jadi dia akan mengikuti tipe data ini. Nah syaratnya ya ini harus ada deserialize dari serde agar bisa dikonversi ke objek ini. Oke kita lanjutkan dulu. Nah, di sini saya mengambil port dengan fungsi getPot, ini fungsinya akan dibuat nanti lalu di paling bawah ini saya melakukan inisialisasi server untuk meng-serve dengan filter handler yang sudah dibuat lalu run dan listen ke internet jadi itu adalah IP 6 yang sama dengan seperti ini jadi listen dari semua alamat IP lalu di sini potnya nanti saya ambil dari sini. Oke kita akan buat fungsi get potnya. fungsi untuk get potnya ini sederhana ya. Dia mengembalikan unsigned integer 16. Lalu di sini dia mengambil variabel pot dari environment os. Nah, itu nanti kita bisa mengaturnya dengan memberikan pot sama dengan berapa misalnya 8000 lalu diikuti dengan nama aplikasinya. Nah, tulisan ini itu nanti akan dibaca sebagai variabel dan masuk ke sini. Lalu untuk hasil pembacaannya ada dua kondisi, bisa error, bisa oke. Okay. Mungkin error bisa terjadi ketika kita tidak mendefinisikan pot di environment. Nah, sebagai fallback ini saya kembalikan angka 3000 sebagai default port untuk angka ini sebenarnya bebas tapi sarannya di atas angka 1000 agar tidak menabrak dengan port yang well known lalu ketika oke okay, karena output dari pembacaan variable itu string, maka ini saya coba parsing ke integer unsigned 16 bit Nih, nah kenapa kok 16 bit, karena port itu jumlahnya itu juga 16 bit ya. mengikuti aturan rfc yaitu pot itu hanya 16 bit lalu parsing ini bisa oke okay, bisa juga error karena kadang kita memasukkan pot itu bukan angka kalau dipasing ke angka ya pasti error ya Nah untuk error ini saya kasih fallback sama ya 3000 Sedangkan kalau berhasil, saya kembalikan hasil parsingnya ke chatbot. Oke, di sini juga saya nggak ngasih return ya, karena itu fitur dari Ras. Jadi kalau memanggil fungsi tanpa titik koma, nah ini seperti ini. Kalau ini saya kasih titik koma, nah ini akan error ya, karena dia nggak return apa-apa. Nah seperti ini saya perlu return, tapi untuk menyingkat, nah ini saya hapus returnnya titik komanya saya hilangkan. Jadi pemanggilan fungsi di akhir tanpa titik koma ini secara otomatis meriten dirinya sendiri ke fungsi tersebut. Oke, di sini masih ada beberapa error. Ini contohnya await. Kalau dibaca ini tulisannya adalah await only allowed inside async function. Oke, jadi kita akan ubah fungsi main ini menjadi asinkronis kita tambahkan keyword asing nah, seperti ini harusnya awet ini sudah enggak error tapi error akan pindah ke fung pengeditan fungsi nah kenapa karena asing ini tidak boleh menjadi entry point nah untuk itu tadi kenapa saya butuh tokyo nah di sini saya akan panggil tokyo lalu kita panggil makro main nah sekarang semuanya sudah tidak ada error